dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat sore Selamat malam Selamat siang menjelang sholat zuhur Seperti biasa kita akan membawakan tiga berita yang aktual Tajam Terpercaya Terkontaminasi dalam sebuah dimensi alam yang berkata Kita masuk ke berita yang pertama Dari padang.tribunnews.com Rumah zakat sumbar Dapati 500 kg sampah Di gunung talang Ada sandal bekas Hingga botol minuman Rumah zakat Sabar sabar. Ya, sabar, sabar, sabar. Rumah Zakat Sumbar melalui tim Rumah Zakat Action sinergi dengan panitia Posko Gunung Gelar aksi bersih Gunung Talang divisi Disaster Relawan Rumah Zakat Action Sumbar Toma mengatakan aksi bersih ini bentuk menumbuhkan rasa kepedulian dan cinta lingkungan. Dikatakannya aksi bersih ini diikuti sebanyak 100 para pendaki yang berhasil mengumpulkan lima ratus kilo sarok Ya, Satengah ton. Oh. Kalau dimasukin di badan-badan pajanan mem membuat saru itu, Allah satu ton tuh deh itu. Ah. tuh bekas botol minum. Ah, kalau botol minuman biasa, kalau terompah kok ah, kreatif bang, <laughs> Ada kalau terompah jatuh tangga dan capa atau sampah, Kreatif? Itu kreatif. Kreatif tuh. Hmm. Atau ya kan? di Samae Nah, di samian ah, lakihan ke lubang telinguang <laughs> kan. Asli yang itu tak berbana ah, kan Berterima kasihlah sama 100 orang ini Yang sudah mendapati 500 kg sampah di Gunung Talang nih 100 orang pai ke puncak Gunung Talang ah. Untuk membiak saroang saja ah. Untuk membiak tarompang dan ang samean. Botol minum banang, teh pucuk, Fresti. Uh. Lesti banyaklah pokoknya sarok-sarok di situ. <laughs> SMS banyak kan? Aiyah. Uh, iya, iya. <laughs> Botol-botol mabuk cik Lai. Andeh. Angkalo mabuk. Tolong sadar sarok. Iya. Amulih eh sarok, Bro. <laughs> <laughs> Enggak <Berapa> masalah. <laughs> ya kan? Ikumbuang buang sarok tolonglah teman-teman. Ini untuk 100 orang yang pergi ke gunung itu. Gimana kalau seandainya 500 orang? Ya kan? Pasti tak ada dapat sarok. <laughs> banyak ngobrol. <laughs> nah. Jadi buat teman-teman sekalian tolonglah. Iya. Yeah. Ya kan inisiatifnya untuk membuang sampah tuh. banyak ke banjir kebanjir jo Padang ko. Mm. Ah, pas banjir Padang pemerintahan salah. Wa au membuang tak sama Iya. Ah, mm -hmm. kan? mm. ya. Tolonglah. Ikutlah ya. untung Gunung Talang mah. Ya. Cuba gunung Everest lah. Ya kan? orang situ, itu kan. Ah, sampai situ mati <laughs> Tapi menurut untung Gunung Talang Gunung Merapi pas melantui dua kok sendal ya kok sendal ya dua buat aku ah ya kan iya iya jadi buat teman-teman sekalian walaupun kita eh uh, suka meminum minuman-minuman uh, yang cepat saji mm. ya kan tolong sarungnya tuh langsung dilatakan ke yeah. atau ndak ya kan kalian bakar langsung mm. selesai atau pai kasi calik -calik nan tu calek-calek terompahan dipakai jangan terompah-terompahan jalan seketik tangga jalan seketik tangga cie tangga seketik jalan ciek lai ciek gunung pakai terompah ndak pakai untu <laughs> ba ini udah ke gunung, hmm. ya kan? Ngapain pakai sendal? Pakai sepatu. Tiba-tiba hmm. sih sepatu tangga. Ah. <laughs> <laughs> pakai sepatu put sal di tim ya. <laughs> ya kan main put kayak ke gunung. <laughs> ya kan? Sendalnya sualau pula, ah, bawa naik gunung, ah. kan? Di mana otak kalian tuh? Ah, <laughs> <Ha? laughs> tuh HP <laughs> dan on the yang larut, tuh dan dehan daraka-karaka bentar. <susuk> eh. Sekali lagi pesan saya buat teman-teman semua kalau seandainya ber ber <susuk> mendaki gunung, berekreasi, <susuk> ber Berekreasi. Ber ber ber <susuk> berekreasi berekreasi tolong kalau punya sampah ya kan kalau kan bawa tas masukin tak ke dalam tas dulu ya nanti baru buang di mana kali lah capek sama berita ini berita kedua dari OkeZone Lesti Kejora masuk top 5 wanita tercantik di dunia netizen protes kok penggalan? Netizen yang protes dan oh. ngapain sih protes, ya yes, kan? Tapi kita baca dulu. Penetapan Leslie Kojora menjadi salah satu dari 100 wanita tercantik di dunia versi Top Beauty World tak disambut manis warganet dalam negeri, apalagi yang di luar negeri. Hmm. <laughs> itu bohong, itu saya tambah-tambah ditanya. -tambah gak ada, gak ada. Kekasih Rizky. Biliar Oh <laughs> Bilar Oh Bilar, bilar. bilar. bilar. <laughs> Dikasih Rizky Bilar itu berhasil menempati peringkat kelima di bawah Yuna SNSD Wes. Ah Barbara Pavin uh. Depika Padukone Jika aja gak menang yuk Ini Padu Padukone Gak oh. nah, Padukun. <laughs> Dan Hande Erçel, Mana? lu tadi saya Hande. Sebagai warga net menilai hasil tersebut tak berdasar dan meminta penyelenggara untuk menjelaskan alasan dibalik pemilihan sang pedangdut. Nah, ada tulisannya, Hey. Top Beauty World sebaiknya kalian memiliki algoritma yang lebih baik dalam menentukan data itu, ujar seorang warga net yang tolol. <gak> <gak> gak, gak, gak, gak. Betul, eh betul. Pengalengan Bangalung. <tuk> ya harusnya, protes harusnya Ia. kan awak bersyukur, bersyukur dulu di betul. awal. Ya, itu baru. <gak> baru kita pertanyakan, <gak> ya kan. Salah satu yang menguntungkan adalah Lesti membawa nama Indonesia lebih baik. Betul, nah, iya kan? Ada bendera Indonesia di situ, teman-teman. ya kan? Lesti pun bisa secara mengejutkan mengalahkan Luna Maya. Iya kan? Dara... Natasha Wilona. Nah, betul, Raisa, uh, Raisa. lewat tuh. Lesti. Lesti mantap sekali, <laughs> Lesti Kejora. <tuh> Hmm, jadi, ikut kabarnya berdasarkan voting. Voting ternyata, Dan awak tahu kan, Lesti Kejora punya followers yang uh, uh, banyak sekali gitu. Dan mungkin Lesti kemarin juga nge-share ke Instagramnya, kita juga tidak tahu. Iya. Mungkin bisa jadi nge-share "tolong dong, voting ini kesalahan dari Raisa". Kenapa Raisa nak minta voting? Kenapa Luna Maya nak minta posting dari sebanyak wanita? Lesti aja yang nge-share. Betul, iya kan? Coba Luna Maya ngeser kalah juga sama lesti <laughs> karena lesti banyak ah, karena lesti banyak kita nggak mau menuduh ya gak? mungkin ya lesti betul. kok menyuruh atau memakai followersnya untuk nge -voting. Nge -voting. iya nggak mungkin itu iya, iya, ya, kan alami alami ini ini benar-benar bukan hanya warga Indonesia yang yang yang yang yang yang, yang, yang ngevoting tapi warga warga uh, apa kampung dia juga betul ah. di kampungnya bang tahlah di mana orang. <laughs> Jadi ini bukan hanya warga uh, Jakarta aja yang memposting, mem bukan warga Indonesia aja. Betul. Pasti orang-orang luar nagari yang kenal sama inyo pasti Ia. akan protes. <Colombia> <laughs> akan posting, eh akan posting, akan voting. Akan voting, betul. Dan ini juga uh, uh, berdasarkan juri-juri uh, yang bagus dan uh, apa ya namanya ini ya sudah berkompeten Betul. dalam melihat muka orang. Iya, dia jeli muka Lesti. Nah, tapi sambil tidur. Ada <laughs> nah, maksudnya sambil tiduran ngelihat <laughs> <Lesti laughs> gitu. Itu dia. mukolesti, muka Lesti, hmm. Raisa, Natasha hmm. Wilona, nah, Lunaika, Aknes Monica gitu. Wes. Lesti tetap dipilih. Karena ada tuh, karena aku pernah uh, uh, baca artikelnya tentang Lesti ini. Struktur wajah Lesti itu, ada nih. Serius, jangan ketawa. <laughs> <laughs> ada, emang ya? Struktur wajah Lesti itu cewek kali. Oh, cewek kali. Oh, ya jadi untuk wajah perempuan, mm -mm. nah ini diolo eh apa? <laughs> di Ini bagus sekali. Bagus. Nah, uh -uh. Bagus sekali strukturnya. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. kan Kayak wajah Agnes Monica, itu... Pa, simetris katanya. Lasimetris. simetris. Nah, ya kan Raisa. Apa tuh? Itu. Lesti inilah yang pas sekali. Gitu. Untuk jadi top 5 uh, wanita tercantik di dunia. Nah, versi Minang kocak. <tik> <tik> <tik> <tik> eh, enggak dong. Nggak. Versi Top Beauty World. Ya, Dan... sekali lagi uh, ini kita ucapkan selamat juga untuk Resti. Lesti, eh, le le ah? Lesti. Aku nah, takutnya emang Top Beauty World kok salah lo Konya kan nulis Hesti, tulis kan Lesti karena mungkin. Iya iya, bisa jadi mungkin. Oh ini Hesti uh, nih kata dia. Ah. bukan Hesti tuh, Lesti ya. Lesti eh, apa Hesti nah. ya? H atau L? L. Nah terpilihlah Lesti. Begitu. Tapi seharusnya kalau seandainya secara look kita lihat, nih ada Hesti, ada Lesti. Ha, lama kita lihat lesti itu lesti ha, ini, ini, ini lesti, lama kita lihat ha, si si, si lesti, <tihan> iya tapi kalau dengan lesti, semua hesti, amanilah, fresti Betul apa, ya, apa-apa untuk netizen yang protes, semangat, tapi kalau untuk yang berlebihan. Betul, yeah. sampai merendahkan Lesti Uf. gitu. Terus jangan jangan, <laughs> jangan merendahkan yang. Jangan. Gitu. Eh. Tolong, kita sesama warga Indonesia harusnya kita bangga karena Indonesia diwakili oleh Lesti. <laughs> nah, nah. Lanjut berita ketiga dari LINE TODAY. Betul, ini oh. masih masalah Lesti juga. Oh, masih ya? Masih karena masih Rame sekali Beri gelar ke Lesti Kejora Akun Medsos TB World kini hilang Aduh Gelar apa yang diberikan? Gelar, gelar yang tadi tuh gelar... SKC? Oh, salah. Sarjana kurang cantik Oke okay, lanjut <laughs> <laughs> Akun media sosial True Beauty World Menghilang beberapa hari setelah memicu kontroversi hmm. Karena memberi gelar perempuan tercantik Urutan kelima kepada Pedangdut plastik ke Wow. Jadi orang-orang kok emang sebenarnya protes sampai mungkin akun instagramnya nya di-report. Oh, begitu. Iya. Jadi karena tidak suka, ayo kita report sama-sama. Ini apa nih? Penghargaan tai mungkin gitu orang kali Iya, ya. iya, iya. Ya. Itu kan bagus gitu. Iya, kita nggak kan tahu pas Asam. dikasih penghargaan emang ternyata muntah. <laughs> <laughs> <laughs> Berdasarkan pelesaran CNN Indonesia hari ini, hari Rabu hingga uh. pukul Dua siang, akun Twitter dan Instagram Tak bisa diakses Astaga oh, Jadi emang banyak yang voting Lesti ah, ya. Sudah menang, nyolimo Banyak lo, lo enggak di report. emang masyarakat Indonesia kok emang Suka ya Yang hmm. berreport-report Report-report hmm. report emang suka People powernya mantap, benar Betul sekali Tapi kasihan si hmm. Lesti menurut saya Kenapa? Jadi beban untuk dia Oh iya, iya kan, karena orang banyak yang yang yang, yang protes. K, tapi saya berharap Lesti mentalnya kuat, Iya kan, tidak ingin gantung diri gara-gara gara hal ini. Oh, gitu janganlah. Lompat dari lantai satu, gitu. Ke lantai dua. Oke kan. Kita kan sama-sama. Maksudnya warga Indonesia ini teman-teman Kembali yeah, lagi yeah. dengan masalah yang tadi Kalau menurut saya ini uh, Satu hal yang Lucu Iya <laughs> yeah, betul, betul Karena betul. lucunya tuh <laughs> menurut saya Kenapa sih kecantikan kalian Kalian atur-atur gitu yeah. Kecantikan orang kalian atur-atur itu saya suka. <laughs> Apalagi dari voting, mm -mm. harusnya kan emang dicari struktur wajah, mm -mm. lestiko mancung atau indah, mm -mm. Manciang atau indah. Mm -mm. Nah, jadi yuk bisa tahu kok yang merancak, mm -mm. yang merancak -yang ada followers. Betul, oh. ya kan. Lagian tidak perlu lah sebenarnya kecantikan kecantikan. Betul, Karena... Iya ini akan menimbulkan uh, kecemburuan. Kecemburuan, kalau menurut saya, ya kan. Nah, ini Untungnya nomor nomor nomor lima ini nomor lima Indonesia katanya nomor seratus dua ada Dari Sempa. seribu orang KKI bonekanya, ya katanya KKI juga protes oh. kok dia kolesti katanya kenapa enggak saya gitu ya. Kaya, kenapa enggak saya, kurang apa lagi gitu. iya padahal Kiki itulah masuk nominasi harusnya masuk nominasi dia wanita ya. kelima tercantik di dunia ikan Astaga. Ya. <laughs> Jangan, jangan Kita lanjutkan ya Para J kandidat kemudian diurutkan berdasarkan hasil penilaian yang meliputi standar bentuk wajah sempurna Sebesar ya. 50% Sebesar 50% Jajak pendapatan 30% Dan standar Jajak pendapat Pendapatan, <Dan stand> <tuh> pendapatan. pendapatan. <tuh> Pendapatannya kan gede <tuh> Pendapat 30% dan standar kecantikan perempuan dunia meliputi Karisma Kecerdasan <tuh> ada <tuk> ya, ponsel lah Apa? apa? karisma, super <laughs> <Spra -eg>. oh, <laughs> X, oh Neo juga ada, <tuk> yeah. kecerdasan dia juga di ini, oh. gitu. Lesti ini kan waktu SMP kan <tuk> ini apa namanya pas guru baru berpikir ini PR apa, dia udah selesai, gitu. Jadi pas guru tuh nanti kita PR udah selesai. <tuk> <tuk> nah itu yang dihitung sama orang tuh, <tuk> yeah, yeah, gitu, yeah, yeah, yeah. ya kan. Atau ah, terus satu lagi. Uh, si ini kabarnya waktu SMP mau menunjukin isi uh, soal ujian ke teman-teman yang ndak pelit Oh gak nah pelit Gak pelit maka dia cantik dilihat orang oh. Dia ada yang dia ada cantik oh. tapi uh, kuduknya banyaku oh. <laughs> Dia tuh <laughs> Kalau ada unsur so ujian, abu, nih. nenek, mau deh ya, ya kan? Mungkin, kenapa? Kenapa? Ini deli, ini woi, eh, eh, sorry. eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, Pintar betul, jadi ini ini semua dilihat berdasarkan banyak aspe, aspek, teman-teman. Betul -teman. <laughs> ya, karena dalam ajang ini Lesti mengalahkan sejumlah figur publik terkenal, salah satunya Lisa Black. Metal. <laughs> Hei, bisa black metal, bisa black magic. <laughs> Blackpink pink, ya, yang, yang bertengger di posisi sebelas. Oh. Ya, jadi Lisa Uy, Blackpink oh, ini. Kayaknya otaknya kurang. Dia yang suka nyontek. Baru dibagikan kertas, kertas apa kertas soal tuh Agak bedaku otaknya. Agak bedaku otaknya. Jadi, jadi, jadi menang lesti. Manang lesti. Sekali lagi kita ucapkan untuk lesti, selamat. Anda adalah wanita terbaik dan tercerdas dan tercantik versi dunia kami berdua mendoakan diri kami sendiri iyalah <tun> iyalah iya, iya. diri kan. sendiri diutamakan betul mau kasih yang nonton kabar langau episode kini kok sampai di berita selanjutnya betul daripada kabar kulkarni langau cewek tahu pada wa lesti <gat> <tun> <tun>